assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assa'atu la ilaha illallah wa anna wa jumpa kembali dengan akita channel pada kesempatan kali ini terima kasih utikman pila semuanya yang selalu mendukung akita channel dalam membantah menghadang para penghujat untuk kali ini kita akan mengangkat satu kesaksian seorang murtadin di channel Manu Bulu yang katanya katanya dia melihat cahaya dari salib setelah itu bisa menjadi bertobat dan percaya pada <tuh> keyakinan yang baru. Di mana seseorang ini menceritakan tentang proses bagaimana dia berbeda agama menjadi seorang murtadin, dan nanti kita akan komentari. Benarkah orang yang memberikan kesaksian di uh, Manuk Bulu ini benar-benar pernah menjadi seorang Muslim atau Muslimah? Karena ini seorang perempuan, ya. Jadi kita nanti akan menilai bersama-sama kebenaran yang sebenar-benarnya atau hanya skenario saja. Jadi, Bia Saudara, uh, saya, kepanjangan nama saya itu Friskan Tijainwarti, tidak ada saya ubah sedikitpun pada saat uh, baptis waktu itu. Tetap nama Friskan Tijainwarti dari saya lahir, nama itu diberikan oleh uh, ayah saya, ayah saya yang cari atau bapak saya sering menyebutnya itu bapak papa nah ini ucapan pertama ada satu nama ya namanya Christian ya kalau kita sekilas mendengarkan nama Christian itu apakah benar dia seorang Muslimah nah nama dari lahir sudah Christian itu kita sudah bisa menelaah siapa dia dia memberikan satu kesaksian dengan judul setelah pulang kerja muslimah melewati gereja ada salib kok terang ya indah banget katanya Nah di sini judulnya sangat-sangat apa ya luar biasa kita lihat luar biasa bohongnya dan luar biasa lucunya kalau kita melihat judulnya Nah Terus, ada pernyataan pertama: nama lahirnya berawalan Kristen. Di sini, kita langsung tertuju pada benarkah orang ini pernah menjadi seorang Muslim? Kalau dilihat dari namanya, kalau menurut saya sih, ini dari lahir Kristen. Tapi coba kita dengarkan yang selanjutnya, Ikhwan bilang, uh, orang tua saya. Ibu dan Bapak saya itu saat ini masih beragama Islam. Kami dari suku Bugis. Ibu dan Bapak saya Bugis dan saya tiga saudara. Saya anak kedua. Saya anak kedua. Terus saya punya kakak dan punya adik. Kami jadi tiga tiganya perempuan. Nah, saya akan menceritakan latar belakang hidup saya dari keluarga besar saya. Baru sayalah yang dijamah sama Tuhan Yang dijamak oleh Tuhan untuk menyelamatkan sisi si rumah saya Nah di sini kita dengarkan ya uh, Dia mau bercerita tentang latar belakang keluarganya Tapi sebelumnya kita komentari dulu ya Tentang ada yang menggelitik ini Ada satu kata yang menggelitik di telinga kita ya Tidak asing lagi ya, bagi kita kalau kita mendengarkan kesaksian-kesaksian para murtadin ini ya Kesaksian para murtadin ini eh, Mohon maaf tadi gambarnya Tidak terangkat ke ini Apa namanya Apa kita ulang ya Tidak terangkat ke depan Jadi kalau kita ini kalau kita simak ya Namanya Kristin. Kita ulang ya videonya Ivan wilayah ya uh, Tadi di menit 8 Kayaknya Apa mendengar apa enggak ya kira-kira <tuh> Jadi namanya Kristin, eh, Itu jelas sesudah itu Bahasa yang biasa dipakai kesaksian itu di jamah, jamah. Nah, di jamahan seperti inilah. Aduh, kalau kita mendengarkan seperti ini, kesannya itu sudah kebiasaan sekali ya. Kebiasaan orang kesaksian di Manubulu, kalau dengan kata-kata yang sama dijamah, bahkan kadang-kadang itu memberikan kesaksian tuh aneh-aneh gitu kan. mimpilah yang ini, ini namanya Christine. Percaya enggak kalau ini, Murtauddin, Iwan Villa? Nama dari lahir loh ya namanya Kristin Nah setelah itu bahasanya dijama seperti ini ya jadi ya nggak asing lah ya kita kita tonton dulu uh, kesaksian Murtadong ini uh, sebelum saya menceritakan mungkin saya akan membagikan satu firman Tuhan yang di mana bakal dijelaskan kenapa sih saya ini wajib bersaksi uh, saya ingin Ya, biasa seorang bilang, mau menjatuhkan agama saya dulu? Tidak. Saya melayangkan, ingin meninggikan agama saya sekarang. Kemuliaan Tuhan yang saya rasakan, ini luar biasa mujizatnya yang saya rasakan di dalam hidup saya. Saya terakhir dari seorang Muslim, ibu dan bapak saya sudah lama berpisah, sejak tahun 2013. Ibu dan bapak, uh, lalu, saya seiring berjalannya waktu, saya sekolah, saya sekolah juga <tuh> sekolah yang bisa dikatakan sekolah yang sangat terfavorit di kota Pontianak. Waktu itu saya masuk eh, SMP Negeri 9, kota Pontianak. Di sana saya eh, banyak sekali, sampai saya itu pernah ikut lomba mengaji, lomba mengaji. Wow, pernah ikut lomba mengaji nih kayaknya nih. Aduh, kayaknya ini nanti asik nih. Pernah lomba ikut lomba mengaji dan pastinya ini ada hal-hal yang mau dipelintir di sini nih kayak jadi pernah lomba mengaji. Ikwanullah semuanya, kalau sering kita dengarkan kesaksian-kesaksian dari porotatin murtadin pengakuannya. Pengakuan-pengakuan murtadin ini kadang-kadang aneh-aneh ya di jamaah dan Nama, nama itu dari lahir sudah, ya, sekilas itu, itulah kristen, ya kan? Apakah ini, ya, yang dikatakan kalau enggak, kalau jujur, pasti Muslim gitu ya? Sering orang mengatakan itu, jadi <tuh> di sini dari nama dan kata-kata di jamaah. Nah, di sini katanya pernah ikut lomba ngaji, kita dengarkan, apakah dia bisa ngaji? kita dengarkan sama-sama Ivan Villa semuanya. Jadi waktu SD tadi kutolong ngaji itu dua ratus tiga, saya masih ingat waktu si tulung ngaji itu wow, wow. surat tabat syada. Nah <laughs> ada surat tabat syada. <laughs> Aduh jadi tertawa ini. Kalau <clears throat> kita dengarkan, jadi katanya ada surat tabat syada ini <laughs> yang disebut apa namanya? Jadi tertawa saya Apa ya disebut itu Ayatnya Bukan apa ya Bukan nama Ayatnya Ya begitulah Iqbanvillah ya eh, Kadang kita sendiri eh, heran gitu Dengan kesaksian ini ya. Kalau dia ini Seorang muslim pasti dia Mengatakan seperti ini dulu yang dilombakan itu surat al-lahab gitu ya. Yang berbunyi seperti ini kan gitu. Tapi ini yang dikatakan apa itu ya? lombanya tabat yada gitu kan. <laughs> Jadi itu bukan nama surat coy. Itu bunyi ayat. Jadi kalau ingin tahu itu surat al-lahab di dalam Al-Qur'an. Nah, itu jus ama biasanya masih namanya tingkat SD yang kamu katakan, ya mungkin seumuran kamu SD ya, tapi ini meragukan kayaknya Ivan wilayah Tapi kita dengarkan selanjutnya biar lebih bisa tertawa lagi, saudara-saudara semuanya. Nah, itu surah itu lalu. Nah, ini surah itu, coba kita dengarkan lagi ya tabat ya dikatakan surah. Kota pondoknya anak. Di sana saya e, banyak sekali sampai saya itu pernah ikut lomba mengaji. Lomba mengaji waktu SD saya ikut lomba mengaji itu juara tiga. Saya masih ingat waktu itu lomba mengaji itu surah Tabat Syada. <laughs> Ketawa lagi saya. Jadi gini ya Iman Billah selalu saya saya saya ingin tertawa kalau mendengarkan ini ya. Surat Tabat Yada. Nah, mungkin kalau kita muslim pasti tertawa. Adakah surat Tabat Yada? Tapi kalau surat al ya ada yang berbunyi Tabat Yada gitu ya awalannya. Jadi kalau kata seperti itu jadi lucu gitu kalau kata Tabat Yada itu dikatakan surah. Jadi ini benar-benar meragukan. Jadi skenario-skenario seperti ini ya uh, Kita menganalisinya Bukan menuduh ya <tuh> Tapi kalau kita melihat dari nama Dan kata-kata di jamaah yang Biasanya sering diucapkan Kesaksian murtadin-murtadin ini Kita katakan odong-odong ya murtadong Dan dia mengatakan surat ya, ini Sangat meragukan sekali 90% itu diragukan Kalau ini pernah menjadi seorang Muslimah Nah itu surat itu lalu uh... Saya SMP, saya ikut kegiatan yaitu rohis, kegiatan rohis mana kami setiap Jumat itu bak bakal ngumpul bareng-bareng sama teman-teman Untuk membaca Al-Quran dan menelaah membuka uh, membuka kupas tuntas beberapa ayat walaupun 1-2 ayat saja dalam satu surah Lalu saya SMA, masuk ke SMA Negeri 3 yaitu SMA yang Sangat-sangat terkavor di kota saya. Saya tiga saudara itu, mama sering Kanti sama kakak adik, adiknya itu beda. Beda karena kalau kanti ini lebih pintar. Ya saya bukan merasa saya lebih pintar, cuma saya rajin saja. Karena semua orang itu pintar, kalau menurut saya. Cuma saya itu lebih, kalau untuk belajar, saya lebih suka gitu. Saya merasa, oh saya punya kewajiban, ya itu saya belajar, saya mau membahagiakan mama saya karena cara tidak langsung mama itu sering bilang gini sampai harapan mama cuma sama kanti kanti yang bisa mengangkat uh, nama orang tua walaupun kanti dari anak yang udah bercerai atau broker home kanti harus lanturkan pada saya sering, sering kaya, uh, malah karena bikin <tuh> Iqbal bilang semuanya sepertinya sudah tidak ada ending yang perlu kita komentari bahwa kesaksian itu yang sebenarnya itu kan Kalau memang dia pernah menjadi seorang muslim Kalau dia mengatakan uh, satu surat itu insya Allah masih ingatlah nama surat dan paling tidak kalau ingin lebih, lebih apa ya? Menunjukkan kalau dia pernah menjadi seorang muslimah, satu ayat dua ayat ditunjukkan. Cara membacanya seperti apa? Tapi kalau dia mengatakan nama surat saja sudah salah, gitu ya, ini sangat meragukan. Nah, jadi sengaja akidah channel sajikan sekelumit kesaksian murtadong ini kepada saudara-saudara kita, kenapa? Supaya apa yang disajikan channel-channel Kristen Yang sering mengadakan kesaksian Kesaksian murtadin bahwasanya yang sering mengatakan Oh banyak orang murtad Apalagi kemarin ada kabar hoax ya Pemurtatan masal gitu, Pembaptisan masal Itu tertangkiskan dengan Apa yang kita lakukan Channel-channel Muslim sering membuat sebuah reaksi Untuk menyanggah Uh, apa yang dikatakan para murtadong-murtadong seperti ini uh, ini dengan tujuan ya memberikan apa ya giringan uh, publik supaya orang ini teriming-iming bahwa akhir-akhir ini semakin banyakmu orang murtad jadi dengan seringnya manubulu ini memberikan tampilan atau menyajikan uh, konten mur, uh, kesaksian itu seperti berkesan menggambarkan banyaknya murtad Padahal tidak Padahal kalau kita lihat faktanya sekarang banyak orang yang mu'alaf Inilah kualiti, kelihatan sekali perbedaan mu'alaf dan murtadin Kalau mu'alaf itu insya Allah pintar-pintar Orang pintar pasti mu'alaf Dan setelah menjadi mu'alaf pasti ingin selalu belajar Tapi beda dengan murtadin ini kalau mengaku murtadin beneran, kalau dia pernah menjadi Islam beneran, tapi dia ini namanya Kristen, nama Kristen. Nah sesudah itu bahasa kesaksiannya itu dijamah, dijamah itu. Jadi bahasa dijamah ini sudah sering sekali diucapkan oleh para ke, uh, murtadin, murtadin yang mengaku murtadin ini memberikan kesaksian nama Kristen itu sangat kelihatan sekali kalau itu dari lahir itu nama orang Kristen nah yang ketiga menyebutkan nama surat itu saja salah aturan Allah kok tabat yada nah ini sangat membagongkan Alhamdulillah semuanya Oke Ivan Iqmanullah semuanya ya Apa yang kita sajikan sekelumit ini Semoga bisa memberikan sebuah edukasi Jangan percaya dengan kesaksian kesan seperti itu Karena apa? Itu hanya menggiring saudara-saudara kita supaya terpengaruh Nah kalau kita lihat mana buktinya? Katanya murtadin itu enggak ada Begitu Iqbal ya Semoga bermanfaat aqidah Channel akan kembali dengan topik yang berbeda pastinya Nah tetap dukung channel-channel muslim Dalam membantah menghadang para penghujat dan para misionaris Sekaligus untuk mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu SWT Tetap kita bersama-sama berjalan berjihad dalam cara yang benar Jaga NKRI Salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh